Ini benda ini menjadi pelarian, ya, menjadi teman-teman kesini semua sekarang mau curhatnya kesini, cari penghiburannya kesini, lagi stres di sini. Sekarang kan ini dunianya. Halo, Donald Mano, let's stop Kali ini mau bicara mengenai milenial. Ya ada deket dekatannya dengan sumpah pemuda, gitu ya. Nah, sekarang pemuda itu nempelnya sama kata-kata milenial kalau denger kata-kata milenial seakan-akan oh ya yeah. sebelumnya kalau boleh, yang belum subscribe, di subscribe ini supaya saya semakin semangat dan nanti kalau teman-teman suka, boleh dikasih like-nya ya jempol ke atas dan di-sharing ke teman-temannya yang ada di seluruh dunia supaya kita bisa bertukar pikiran lebih lagi oke, okay? kita lanjutin kemarin, ada yang bilang milenial jangan dimanja. Terus, juga ada yang suka bilang, "Milenial itu kan terlalu enak." Ada yang bilang, "Milenial itu tidak bisa diatur. Milenial maunya enak aja. Milenial nggak mau susah. <gifat> Banyak lah ya, sedikit aja mengenai milenial nih. Sebenarnya, milenial memang lahir ya, itu di sebuah era." Yang menurut saya itu di era yang boleh dipilih era paling nyaman gitu ya. Paling enak selama peradaban umat manusia. Jadi mereka lahir tentunya dalam kondisi yang berbeda dengan generasi-generasi saya misalnya. Itu dimana keadaan waktu itu tidak semudah sekarang. Apalagi yang namanya teknologi, apalagi yang namanya era digital itu begitu membawa destruksi yang luar biasa kepada gaya hidup, kepada pola pikir, kepada gaya komunikasi, kepada nalar pemahaman. Nah ini yang membuat sesuatu yang namanya milenial, sesuatu ya yang membuat para milenial ini menjadi sesuatu yang memang diperbincangkan dan penuh dengan apa ya saya bilang. Keseruan-keseruan tersendiri. Nah, untuk menyikapinya, pertama eh, di era digital ini milenial, melihat memang karena mereka lahir, ya, mereka lahir di era digital, sehingga mereka merasa pijakannya, platformnya mereka itu adalah eh, digital, ya, adalah platform digital, dunianya adalah digital. Berbeda dengan yang sebelumnya, kita ada di pijakannya adalah di dunia analog. Nah, yang saya mau selaraskan di sini adalah memang benar lahir di dunia, di era digital dan menjadikan era digital platform tapi kita tidak boleh melupakan ya teman-teman milenial gitu ya bahwa dunia analog itu juga nyata ibaratnya kayak gini ada yang namanya hukum gravitasi yang membuat kita selalu bisa tidak terlempar dari bumi ini ya bisa menapak gitu ya itu namanya hukum gravitasi tapi ada juga namanya hukum aerodinamika itu yang membuat pesawat terbang helikopter itu bisa terbang. Nah seakan-akan hukum deh apa saat terbang itu ya hukum aerodinamika ini seakan-akan mengcancel hukum gravitasi karena kita bisa terbang bisa mengalahkan gravitasi bisa meninggalkan gravitasi seakan-akan bukan berarti hukum gravitasi yang nggak ada karena apa kalau ada yang salah dengan hukum uh, aerodinamika ini maka gravitasi itu tetap ada nah makanya bisa jatuh balik nah ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman milenial nih bahwa memang kita di era digital yang begitu luar biasa ya kalau kita pegang handphone aja kita tekan-tekan-tekan tekan gitu ya bisa ada orang datang bawain makanan ke pintu rumah kita kita dengan mudah bisa berhubungan dengan orang-orang di belahan dunia yang lain bisa berteman gitu ya dengan mudahnya membuat video dan berbagi memang menjadi dunia sendiri tapi jangan dilupain seperti hukum gravitasi bahwa hukum analog gitu ya, bahwa dunia nyata dunia darah dan daging dunia fisik ini itu juga ada tetap hadir nah jadi teman-teman milenial ayo sama-sama seimbang nih jangan hanya oh pokoknya gue anak milenial digital is my world gitu ya dengan semua kebiasaan behavior yang baru tapi Jangan melupakan bahwa ada dunia fisik yang nyata, ada dunia analog, di mana kita masih dengan amat benar dan nyata tinggal di dalamnya. Supaya apa? Dengan mengelestok kali ini, menyampaikan ini supaya teman-teman milenial di era digital ini bisa tidak hanya bersumbaksi, tidak hanya memberikan dampak dan impact di dunia digital, tapi benar-benar bisa dirasakan dinikmati membawa dampak oleh dunia nyata ini, itu loh yang saya mau sharing di drama no Let's talk kali ini. Kenapa saya mau sharing? Contoh singkat aja. Ini benda ini menjadi pelarian, ya, menjadi teman-teman kesini semua sekarang. Mau curhatnya kesini, cari ke kesini, lagi stres di sini. Sekarang ini dunianya. Nah kalau teman-teman perlu berbicara sama orang sekarang, saya menemukan. Uh, generasi milenial, nggak semua, tapi cukup banyak ya Yang akhirnya tidak terbiasa berinteraksi manusia ke manusia Lebih canggung jadinya, kalau di sini lancar semua Nah, hal-hal inilah yang mau kita sama-sama sikapi Supaya apa, teman-teman dengan ide milenial Dengan power, dengan dinamika, dengan tenaganya Teman-teman milenial bisa memberikan sebuah warna baru yang kami-kami ini juga bisa menikmatinya. Ya udah segitu aja, bukan menggurui, bukan ngajarin, hanya sekedar sharing. Namanya juga Donald Manoh Let's Talk. Terima kasih.